Lagi pada waktu tidur, itu saya mimpi lagi, mimpi lagi, mimpi lagi. Uh -huh. yang keluar nomor. nomor, nomor tes dulu, nomornya 2066 sampai saat ini saya teringat nomor saya 2066, nomor saya jelas dan tidak sama-sama, yeah. nomornya jelas, pasti uh. tidak ada feeling. <selefon noise> Berarti itu susu yang saya harapkan dari dulu, kan itu sebenarnya, iya, gitu. Setelah itu, saya pernah bekerja di apa di RGM mm heeh, -hmm. ini. Oh jadi dulu. kerja dulu, belum heeh, heeh, lagi heeh, belum. heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, berhenti karena kita pada waktu itu kita kan uh, tamatan komputer ya yeah. setelah itu kita diletakkan di lapangan Iya. Yeah. nggak nyambung tak nyambung yeah. wah ini kacau kali ini kan gitu kan <laughs> nah kalau paman yang harus bela tini juga untuk apa saya harus belajar kemarin belajar kemarin komputer yeah. mesti kan yeah. saya harus di bidang kayu di bidang komputer kan mestinya di bidang komputer coba saya beda di nah. akan yeah, nah, itu kan awalnya kan begitu akhirnya berhenti jadi berarti penganggurlah saya. Uh -huh. Apa yang saya harus, yang harus saya lakukan pada waktu itu di baru uh -huh. karena kehidupan uh, tidak tentu arah, gitu kan? Yeah. Tidak, tidak, tidak jelas. Uh -huh. Itulah memang uh, saya ini isi kehidupan itu dengan main mainlah di antara pasar kodim dengan pasar uh, pada waktu itu pasar pusat, lah, ya, kan? uh -huh. Jadi, itu lah kerja saya uh, uh -huh. mendengar orang mengisi. Ya, apa namanya itu iya, Jadi, iya, Saya uh, selalu duduk di ini, tapi tempat orang-orang jual Obat, oh, jual obat oh, Saya cerita-cerita obat itu, Duduk saya depan itu kan? Macam-macam uh, jawabnya -macam kan? Orang yang namanya menarik, iya, menarik, peminat ada, ada, ya. ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, bahwa cita-cita saya menjadi apa yang saya inginkan dalam hati, saya juga harus belajar. Iya. Makanya, dengan belajar, dengan ilmu rasanya, kita bisa hidup sukses. Dan juga, mungkin agama kita juga mengatakan demikian, uh -huh. kalau ingin bahagia dunia uh -huh. dengan ilmu. Iya ingin bahagia ya, kan? dengan ilmu ya. ingin kedua-duanya ya, dengan ilmu tidak bisa kita mendapat ilmu tanpa belajar Betul sekali. makanya harus belajar ya. harus belajar nah, gitu. pada tahun 1997 saya juga pernah ke Malaysia ke Malaysia ke Malaysia, ke Malaysia. Ke Malaysia. Uh -huh. pada waktu itu saya akan break bisa berhenti dari kuliah. Mm -hmm. Saya kan uh, awalnya kan di Wil, di -wil. Yeah. Okay. Setelah itu saya ambil di IP. Yeah. Setelah itu berhenti pada waktu saya kerja di NPM tadi. Mm -hmm. Saya kuliah lagi di Tanjung Pinang. Mm -hmm. Fakultas yang sama, Hukum. Hukum juga. juga. Oh, oh. Setelah itu saya juga berhenti, mm -hmm. berhenti. Kena dana juga. Yeah, yeah, iya. yeah. Dan saya tidak pernah memperhatikan orang tua. Mm -hmm. nah, mm -hmm. gitu. Saya tidak tahu apabila orang tua saya benar-benar meminta kabar tentang Pertama, saya di, iya. di pekanbaru saya pasti mengatakan saya baik baik saja mm -hmm. dan bahagia itu kira kira seperti itu mm -hmm. dan tidak pernah mengatakan kesusahan saya nah, iya. Pada tahun 1997, mas juga semakin umur semakin bertambah juga tentu iya. keinginan uh, semakin harus uh, ini diraih kan begitu kan iya. Setelah itu pada waktu itu, saya ingin melihat kawan-kawan uh, saya yang dari kampung ini kan merantau ke Malaysia nih oh. Kita lihat kan sukses-sukses semua yeah. Pulang dari Malaysia bawa uh, ini pakai kalung emas, yeah. kuncin emas, saya juga tertarik seperti itu Jadi coba pulang. Iya, ingin membahagia dengan orang tua tadi kira-kira yeah. seperti itu mencoba. Berangkatlah ke Malaysia lewat kota Dubai pada waktu 1997 Dengan kawan dan sahabat kita ini miswar, uh -uh. miswar, oh. rencana setelah dari Malaysia lanjut ke Brulai Darussalam, rencana iya, iya, iya. setelah itu, uh, naik ini, naik feri di iya. Malaka, kami langsung naik di atas di atas feri itu karena ada tempat iya atas, kalian paling tinggi itu setelah ya tinggi. Uh -huh. setelah itu saya merenung di situ, tak puas juga saya merenung saya tetap berapa pandangan saya ke depan laut yang begitu luas mm. menghantangkan tidak bertepi kata orang dulu mm -hmm. Di situ saya juga ada renungan sedikit tentang diri saya. Mm -hmm. Apa yang saya renungkan yeah. Kalau saya pergi juga ke Malaysia mm -hmm. dan begitu, yeah. dan saya jumpai teman-teman saya yang dahulu tak sekolah, tamat SD, mm -hmm. sementara saya pada pada waktu itu saya kan sudah tamat. Esa, eh, apa? Eh, satu, satu, satu, kan tidak berlaku. Iya, iya, betul, tidak betul. ada gunanya apa yang, yang, yang iya. saya buat selama ini. Iya, kan begitu? Pasti orang-orang yang ke teman-teman saya yang duluan ke Malaysia itu yang juga tamat SD. Iya. Mohon maaf, tadi. Iya. tentu dia lebih hebat daripada saya. Betul, uh, betul. Skillnya, iya, Keterampilannya, iya. Jadi, nanti saya jadi, ya, jadi bawahannya, bawahannya. iya, jadi bawaannya. iya, saat disitulah saya teringat Kalau mau itu juga Kenapa saya harus sekolah dulu iya. Kenapa tidak langsung saya jadi Itu pergi iya. Indonesia iya. Jadi apa yang anda lakukan Hati saya berbicara iya. Apa sebenarnya yang harus, yang harus anda lakukan iya. Anda harus pulang lagi ke Indonesia iya. Sekolah Harus sekolah Lanjutkan pendidikan anda Saya berbicara dengan diri saya iya. Cuma satu malam saya di, Mal di Malaka yeah. Satu malam di Malaysia Ini termasuklah lagu satu malam di Malaysia Baginya Berangkat Peri dari Malaysia ke Dumai Dumali Masuk saya Dan saya lanjutkanlah pendidikan saya uh -huh. D2 PGSD Oh PGSD 2 Barulah nyambung tadi ya, ya, ya. asisten pada, SM, ya, SMA, pada tadi. SMA tadi ya. dilanjutkan dengan pendidikan D 2 PKSD pendidikan sekolah dasar hmm. itu dah alhamdulillah 2 tahun setengah selesai D 2 pada waktu itu penerimaan PNS nya kan harus tes tes betul tes kemampuan kompetensi yang ditanya ya, kan begitu di mana mana di sebelas uh, kabupaten kota pada waktu di di Riau pemekaran termasuk Dumai yang menerima CPNS itu kan orang orang pemekaran. ya daerah daerah pemekaran. betul termasuklah Kota Dumai Kampar tidak ada penerimaan pada waktu itu uh -huh. walaupun kita sudah tamat uh, di luar uh PGSD -huh. disitulah ada telepon dari dari yang dulu kawan uh -huh. sahabat dari Dumai sekarang jadi istri oh <laughs> iya iya oh, okay. <laughs> ya, itu iya. Ya, iya. dulu ya, iya dapat awalnya kan dari ya. ya. teleponnya bang ini ada penerimaan di kalau bang bersedia masuk datang ya. ke sini masuk iya datang ke dua ribu tiga dua ribu tiga melamar dari Kota Lumai yang pada awalnya sebelum penerimaan itu bulan Oktober, saya ke Januari tinggal di sana iya. dari kota Lumai. Mm -hmm. saya mengabdi dulu di daerah perkampungan yang luar biasa pula dari kampung kita dulu walaupun oh, itu kota, iya. ah, tapi luar biasa pula dari kampung gitu, gitu, gitu, kita dulu. maaf cerita, jauh ketertinggalan jauh, ngomong gitu. kota, tapi tidak yeah. semuanya ya kota Betul. Ah, Betul. Itu dia. Jadi apakah pada waktu itu hati saya, masuk saya masuk lagi ke kampung saya lama Namun karena pengabdian, yang yeah. namanya pengabdian itu di mana mana saja mm -hmm. Kita mengabdi, pada awalnya saya memang tidak digaji Sepersen mm -hmm. pun Iya, yeah, yeah, sukarela. Sukarela. Yeah. Itu dilaksanakan, dirasakan selama tiga bulan, bulan Tidak digaji, mm -hmm. ya makan apa adanya saja selama 3 bulan setelah itu ada uh, bantuan dari daerah Kota Lumai 150000 satu bulan hmm. Diterima selama tiga bulan hmm. Mengabdi 3 bulan baru diberi iya. yang 125000 tadi Terima lah Rp450.000 iya. <laughs> Dan begitu iya. nah, Dalam tahun itu juga Alhamdulillah ada penerimaan guru bantu uh, pusat iya. pada Waktu itu 2003 juga dalam tahun yang sama uh, Tes lagi, tes lagi, ya. tes lagi guru bantu pusat. Alhamdulillah diterima, bahkan kawan-kawan kita yang di rumah Ada yang terhalus gitu. Iya, iya, iya. Iya, kita dari jauh Iya, iya. nah begitulah Iya, iya. Iya, pada waktu kita juga tes tes ya. itu guru bantu Allah kita bahwa semuanya yang diberikan kita sebenarnya adalah Allah SWT Jangan kita mencari doa-doa dari uh, kemana-mana lah Pokoknya kita yeah. yang terpenting doa Allah yeah. Yang jelas doa Allah kita kan yeah. Dan yang kedua kita harus juga uh, Di tengah malam kita yeah. sentiasa untuk, yeah. untuk terbangun ya yeah. Untuk terbangun memohon Doa kepada Allah Subhanallah, sukses. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita tulus, diterima dan diberi gaji di mana 60 460 di tahun di tahun 2003 juga. Di tahun 2003 460. Ya. Kalau tahun 2022, 2022 berapa uang Lainnya nah, diperkirakan ya. Sebenarnya tidak terlalu jauh juga kisarannya. Nah, mungkin sekitar 400 sekitar Gak juga di dua jutaan, nah, di dua oh, jutaan oh masih di bawah, masih di bawah. Iya, iya, itu guru bantu, guru bantu, guru bantu. Ya. Dan kabarnya, lu sudah pengen sekarang? Itu gimana ceritanya? Ah, ah, Bisa diceritakan ya. untuk ya. motivasi yang ya. sudah berjuang ini. Eh, uh, memang perlu kesabaran dan kesabaran ya, bahwa niat kita ini hanya cuma kita yang tahu dengan Allah. Iya, yakinlah bahwa... Apa yang kita hajatkan di hati kita yang senantiasa kita mengadu kepada Allah Ta'ala, yakinlah bahwa insya Allah akan terjuk. Tapi juga jangan terlepas daripada ya yang... Suruhan Allah Ta'ala itu juga harus kita kerjakan, ya. dan larangan juga harus ya, ya. tentunya kan? Jadi memang mutlak murni ya. waktu itu ya. uh, tidak uh, ada joki-joki-joki. Ya, enggak ya. ada. Gak ada ya. Murni dan memang lulus, istilahnya kalau dikatakan bersih murni tanpa ada apa nama itu. nama itu? nama itu? yang ya. lain, lah. Ya. Dari yang lain, ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, dalam tahun itu juga kan sudah guru buat Sukar Sukarela iya, berdasar 155 ribu iya. guru bantu pusat dan tahun itu juga iya. Oktober ada penerimaan CPNS era tahun itu juga tahun itu juga CPNS daerah Kota Dumai saya masuk melamar dan pada waktu itu saya jumpa mengharapkan doa seorang ayah, ibu kita iya. dan saya pada waktu itu memang saya tidak sampaikan apa sebenarnya yang saya lakukan iya kan begitu uh. saya pada hal -hal waktu itu, saya sudah ikut nak tes iya. besoknya saya sebelum beberapa hari sebelum saya tes, saya sudah informasikan, 2003 sudah ada telepon kan iya. uh, tapi saya kasih tahu untuk tes iya. saya mohon doa restu, ayah dan emak iya saya ada kegiatan besok. oh seperti itu. kenapa? ada. Kenapa? kenapa harus tidak sampaikan? ya. Yeah. Yeah. khawatir yeah. saya tidak lulus. Betul. kan begitu kan? Yeah. Nanti, ya. nanti heboh. Yeah. Nanti saya tidak lulus itu yang saya takutkan sebenarnya. Yeah. Oh. Uh, masuk tes uh, lebih kurang dua hari pada waktu itu uh, sampailah tes interview terakhir. Uh, pada waktu saya di interview terakhir oleh uh, tim yang tes kita pada waktu saya keluar dari ruang itu cukup bahagia di saya sudah ada feelingnya nggak ya? Iya tapi saya tidak bisa ungkapkan itu. Bahagia rasanya ada sesuatu tapi saya tidak tidak terlalu memikirkan itu. Iya. Hanya yang saya lakukan tiap malamnya hmm. saya bangun di tengah malam ya namanya tengah malam lah namanya saya tolak sholat tahajud hmm. mohon pertolongan eh, Allah. Hmm. Hampir tiap malam dilakukan itu. Ura yang malam lah namanya tadi ya. Iya. Kalau bisa takjik itu kita jadikan sebagai kebutuhan kita, iya. bukan uh, kewajiban ya, kebutuhan. kebutuhan. Nah, jadi udah satu bulan selesai tes, mungkin ini udah tidak untuk keluar hasil tes tadi. Uh -huh. uh, saya dapat informasi dari teman-teman di kota, uh -huh. saya kan di desa nih, uh -huh. bahwa teman besok hari teman. Hasil tes kita keluar yang bersemayam. Mm -hmm. nah, namanya kita berharap untuk bagaimana. Yeah, ya, ya, ya, ya. ya, ya, ya. Malam Jumatnya, saya akan terbangun juga. Mm -hmm. Nah, sholat dua rakaat hajat, mohon mm -hmm. bantu kebanggaan. Setelah itu, saya tidur lagi. Mm -hmm. Pada waktu itu, saya mimpi. Mm -hmm. Mimpi saya yang keluar nama nama F kepalanya ke bawah terbalik kebalik <laughs> ya kan kebalik iya awas apa maksudnya paham maksud ya setelah itu kawan saya yang tak ikut tes lulus iya jadi pagi ini berarti enggak betul begini kan ya. tapi saya tidak sampaikan iya betul mungkin ada tak mungkin pula orang yang tidak tes dulu lulus kan ya. ya. iya kan menurut ya. masa dia tak, tak ikut tes lulus dia iya ya ternyata pagi itu tidak ada informasi dari kota hari pagi Jumat iya udah jam berapa jam sepuluh tidak jadi hari ini oh itu dah oh, itu dah itu dah iya tidak, <tidak ya. staff ya. apa bibi tadi ya iya lah, kapan ntar aja kan saya kapan insyaallah besok sabtu oh, ya. sabtu ya jadi hmm. malam terbangun lagi uh -huh dan uh, sholat lagi Tuhan Tuhan Tahajir setelah itu, setelah sholat uh, mohon Tuhan Allah tidur lagi pada waktu tidur itu saya mimpi lagi mimpi lagi, mimpi lagi. Uh -huh. yang keluar nomor nomor tes dulu nomornya 266 sampai saat ini saya teringat nomor saya 206. 2066 nomor saya jelas dan tidak sama-sama Iya. Yeah. Nomornya jelas. Berarti uh. sudah ada pilih Ah, jelas. Ini ini. Iya, iya. Paginya pun saya tidak bisa memastikan kita juga kan? Iya. Yeah. namanya belum jelas kan? Iya. Yeah. Hmm. Jadi karena memang hari itu keluar nomornya, tentu pagi kawan saya tidak ada saya lulus yang dikatakannya dia, yang lulus. Oh, jadi bagaimana dengan saya? Iya, ya, begitu kan? Iya. Oh, tahu, tahu tadi ya? Aduh, enggak juga. Anjing iya. itu kan jadi sempat di kota. Nah, jadi belum uh -huh. bisa saya di kota. Coba belum pasti. Hmm. Jadi pada waktu itu saya telepon kawan yang lain. Eh, uh, mungkin lulus tadi dia. Yeah. Mungkin. Uh -huh. Nah, bisa hmm. dipercaya betul kan? Yeah. Jadi saya mau izin sama Kepcek kepala sekolah. Yeah. Siang itu saya ke kota. Di kota gitu kan? Jadi cuma saya minta di mana. Tungguan hasil uji itu. Mm -hmm. Di kantor wali kota. Pada waktu itu mm -hmm. tidak ada satupun yang mau. Kepcek saya tidak tahu juga saya bawa mak saya masuk. Mm -hmm. orang tua saya orang kampung kita di sini yeah. tidak tahu. Mm -hmm. Hanya saya lah dengan kawan-kawan mm -hmm. yang itu tahu. Tahu, gue tahu. Jadi pas pada waktu saya sampai di di kantor wali kota itu uh -huh. kan banyak pengumuman itu yeah. pada uh, dinas dinas dinasnya lain yeah. dinas perikanan dinas yeah. kesehatan dinas yeah. pendidikan banyak aja yeah. kan? Yeah. Kita kan bidang kita tadi dinas pendidikan. pendidikan. Pada waktu itu eh uh, apa namanya semangatnya melihat pengumuman tadi, saya tengoklah pada waktu itu bidang dinas kesehatan yeah. saya tengok. Tak ada nomor. Wah oh, berdebar lagi. <laughs> Saya ulang lagi satu kali lagi. Nah, iya. Yang dilihat kan nomor saja. Iya. Bukan dari kiri kan kan. Wah. <laughs> Waduh tuh. Sudah jauh-jauh dari nah, dekat. Jauh. Nah, balik lagi. Iya. Ingat? Setelah, yang lagi ini. Tepandang lagi ke belakang. Iya. jangan Di atas. Iya. Di bawah atasnya. Di mana lagi iya. iya. gitu kan? Dinas Kesehatan Lupa Baru saya cari Dinas Bendi, Bendi di kota, Bendi di kota, Bendi di kota, Bendi di Masih Bendi itu kota, itu di kota, Bendi di kota, Bendi di kota, Bendi kan kota, Pagi di kota, Bendi di kota, kan di kota, Bendi di kota, Bendi di kota, Bendi saya kota, Bendi di Orang terkejut semua, iya, terkejut semua, iya, kawan-kawan mereka -kawan yang ada di kampung, Dia tak percaya, tak mungkin turun kayak gitu lulus, iya, heeh, heeh, heeh, heeh, itu CPNS. heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, Iya iya heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, ya heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, SK 80 persen nanti orang yeah. tidak pulang. Dan setelah saya dulu pun saya tidak langsung pulang. Mm -hmm. Saya coba kembali dulu. Tapi orang banyak yang tertawa pada mm. waktu itu. Jelas. Coba bukti, bukti fisik belum ada. Mm -hmm. Nanti bukti fisiknya kan SK. Mm -hmm. SK ada 80 persen. Mm -hmm. setelah, setelah dapat 80 SK saya baru saya pulang. Mm -hmm. Kakak adik saya pun masih ragu. Yeah. Ya, iya, iya atau tidak? Ia nah, ya, iya. adik saya. Uh, dia ragu juga, mm -hmm. entah mungkin Coba ada informasi pada waktu itu kan tergantung pada daerah-daerah daerah-daerah mm -hmm. yang butuh itu baru membuka CPNS pada waktu itu gambar mm -hmm. kan tidak butuh yeah. nah, Coba berapa banyak guru-guru dan yang lain kan mm -hmm. nah, itu itu. Mm -hmm. jadi setelah dapat 80% saya pun pulang saya sampai di Bank Kinang pada waktu itu nah, ada cerita mana? SK nya. Ah, ini ceritanya ya. Saya untuk kopi juga dari dari rumah I, kan. Iya. Oh, terima kasih Oh iya, baru lah oh, Iya iya. <tid> ya, Sebenarnya ya, ya. itu tidak penting buat kita. Percaya ya. kita percaya kepada kita, sebab kita yang akan merasakan. Kita. Kehidupan ini adalah semuanya kita yang merasakan. Ya. Senang kita yang merasakan, susah juga kitanya. Yang membuat kita senang ya. dan yang membuat kita susah adalah kita sendiri. So, Kalau ingin bahagia, senang, ya ikuti saja jalurnya. Jangan lepas dari realnya. Insya Allah kita akan selamat. Kalau kita hmm. uh, keluar dari real yang telah ditentukan oleh Allah Taala, ya. kita akan terjadi ya, apa, kesusahan. Ya. Bisa saja di dunia, bisa saja. Jadi harapan kita juga kepada kawan kita yang lain bahwa kesabaran dan kesungguhan itu dalam segala aspek kehidupan harus ditanamkan di dalam hati kita. Kalau tidak, ya, namanya untuk meraih Kita tetap dari awal, dari ngaw, dari, ngaw, dari ngaw terus. Kalau kita dari suatu bidang kita tekuni dan kita laksanakan itu memang Memang untuk mencapai keberhasilan itu kata orang salahlah sulit tapi apabila kita sama dan tekun kita melaksanakan Insya Allah Insya Allah kita akan bisa mencapai dan menciptakan kita yang kita inginkan ya, ya. kalau masalah pendidikan juga seperti itu hmm. jangan kita dahulukan uangnya hmm. tapi dahulukanlah kemauan kita hmm. banyak contohnya di kampung kita inilah contohnya hmm. ada yang bertanya kepada saya kalau di kampung kita nih kan ada yang panggil Podo yang panggil Lajo dan panggil apa kan. Hmm. Itu kan panggilan. Hmm. Bagaimana sebenarnya saya ini? Hmm. Saya ingin kuliah. Namun mak saya ayah saya tidak punya duit. Nah, ya. nah itu nah, kita potong dulu iya. untuk pas selanjutnya. Iya. Karena ada bola begitu besar ya. Nah, begitu lah cerita tidak terasa sudah hampir 40 menit kita berbicara dengan Bapak Firman Edi, Tapi tidak terasa sekali mendengar pengalaman-pengalaman beliau dari nol sampai sekarang ini Mudah-mudahan apa yang kita suguhkan ini bermanfaat bagi para pendengar Deddy Zetri Official di luar sana Dan bagaimana kisah selanjutnya Insya Allah saya tagih lagi nih ya, hutangnya Allah, ya insya Allah, insya Allah. Akan berbagi di Deddy Zetri Official Bisa ya, ya Pak Firman ya, ya Nah banyak sekali yang akan kita gali dari beliau ini mengenai topik pendidikan ataupun motivasi pendidikan. sekian terima kasih waktunya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.